Sabio. Official Jangan lupa like, share, and subscribe Halo anak-anak, mari kita belajar huruf alfabet Yang ini adalah huruf A Ini adalah huruf B ini adalah huruf C. Ini adalah huruf D. Ini adalah huruf E. Ini adalah huruf. F Ini adalah huruf G. Ini adalah huruf H. Ini adalah huruf I. Ini adalah huruf J Ini adalah huruf K Ini adalah huruf L Ini adalah huruf M Ini adalah huruf N. Ini adalah huruf O. Ini adalah huruf P. Ini adalah huruf Q. Ini adalah huruf R Ini adalah huruf S Ini adalah huruf T Ini adalah huruf U ini adalah huruf V Ini adalah huruf W Ini adalah huruf X Ini adalah huruf Y Ini adalah huruf Z Oreeh, selamat belajar!